Hanya kerana yoyok tiru cara Nabi Musa jalan, Allah muliakan hidup dia. Allahu Akbar. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sudah lama sekali saya tidak meraison ceramah-ceramah yang lawak seperti itu ataupun ceramah-ceramah yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Nah buat teman-teman semua yang belum tahu, saya ada channel kedua yaitu Cak Mujib TV. Di sana banyak sekali video Video reaction tentang ceramah-ceramah ustad di Malaysia maupun di Indonesia seperti itu, guys. Nah, di sini kita akan berhasil sebuah video daripada Ustadz Badlishah al di channel Tasgira Ustad. Teman-teman sekalian, kisah pelawak zaman Firaun yang bernama Yoyo. Ternyata di zaman dulu juga ada, apalagi di zaman Firaun ya kan. Di zaman Firaun ada pelawaknya guys ya untuk menghibur mungkin seperti itu. Nah langsung saja saya sudah penasaran. Jangan lupa terlebih dahulu like, share, komen dan subscribe nya buat teman-teman semua yang baru berkunjung ke channel ini. Karena insya Allah hampir setiap hari kita upload video. Nah jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kama yang jalali wajikal karim wa sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim Wa tazakura wa tazgir Wa nafa' wal intifa' Wa ifadah wal istifadah Wa al ala tamasuki Bi kitabillah wa sunnati rasulihi Wa doa ilal huda Wa dalalah ala al-khair Ibtigha'a wajhillah Wa mardhati'i wa kurbihi Wa sawabihi lillahi ta'ala Allahumma raddina Bi kada'ika Wa sabirna ala bala'ika Wa auzi'na syukra ni'ma Ika. Ya Allah jadikan kami redha menerima takdirmu Jadikanlah kami sabar menerima ujianmu Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada ni'matmu Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis Yang hormat Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah Yang bahagia Encik Mbak Firdaus bin Mansur Timbalan pengarah wilayah Firda wilayah Kuantan yang hormat Datuk Sapariah binti Awangah Pengurusi Gabungan Gerakan Persatuan Wanita Felda Wilayah Kuantan Yang saya hormati juga Saudara Azri Bahtia bin Abdul Aziz Pengurusi Majlis Belia Felda Malaysia Wilayah Felda Wilayah Kuantan Yang saya hormati juga Tuan Rumah Yang hormat Datuk Muhammad Bakri bin Abdul Majib Timbalan Pengurusi Kami Anak Felda Dan juga Pengurusi Masjid Sultan Ahmad Shah Felda Bukit Goh selanjutnya pengurus-pengurus oh, rancangan kepimpinan-kepimpinan ya. rancangan tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin-muslimat, ajrin-hajrat tuan-tuan, puan-puan puan-puan, puan-puan, puan-puan puan-puan, puan-puan dan puan-puan mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian amin pertama syukur kehadirat ilahi kita pada kesempatan pagi ini dapat bersama-sama dengan Timbalan Menteri Kewangan Satu Bukan senang dapat berada bersama Timbalan Menteri Kewangan Satu. Bukan senang maksudnya beliau berada pada portfolio yang begitu mustahak sekali dalam tanah air kita. Alhamdulillah banyak nasihat yang telah beliau berikan kepada kita sebentar tadi. Khususnya dalam persediaan kita menghadapi hari-hari yang mustahak pada masa mendatang. Okay. Saya syukur kehadirat ilahi dapat menyampaikan syarahan di Masjid Sultan Ahmad Shah, Bukit Goh ini Kali terakhir saya ceramah di sini kira-kira 2374 hari yang lalu Iaitu hari Rabu 13 April tahun 2016 Oh lama Mari banget pagi ni genak 6 tahun 6 bulan dan saya percaya tuan-tuan pun dah tak ingat Apa yang saya ceramahkan ketika itu 6 tahun lama saya <laughs> lalu, Awak tak beranak lagi 6 tahun Masa tu kita bercerita tentang Pentingnya menjaga hubungan kejeranan Ini dah disebutkan oleh Yaumat Datuk Indra sebentar tadi Pagi ini saya diminta Sembana sambutan Maulidur Rasul Menyampaikan tajuk Seperti yang diminta oleh Pelda Wilayah Iaitu tentang kejayaan dalam keberkatan. Hadirin-hadirat sekalian. Dalam dunia ni, Nabi ada ratusan ribu. Nabi bukan seorang je, bukan Nabi kita je. Ada ratusan ribu. Berapa ratus ribu tu, berapa jumlahnya? Abu Umamah radhiyallahu anhu cerita Pernah Abu Zal tanya kepada Nabi Ya Rasul Kamu wafa'idatul ambiyah Berapa jumlah sebenar Nabi-Nabi ni Ya Rasulullah Nabi jawab jumlah Nabi-Nabi Miatu alaf wa arba'ah wa ishruna alfa Jumlah Nabi-Nabi ada 124 ribu orang Walrusuli min zalika salasu miata wa khamsa asyar jamal ghafira. Dan daripada jumlah itu 315 di antaranya adalah para rasul Jaman Ghafirah Jumlah mereka banyak sekali Kata Nabi Hadis Riwayat Imam Ahmad Namun tuan-tuan Banyak hari antara hari Takkan semulia hari Jumaat Banyak Nabi antara Nabi Takkan semulia Nabi Muhammad Allah Banyak reduk, bukan reduk Reduk alamat hari nak hujan banyak hidup perkara hidup cara hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Masya-Allah. Gema takbir di subuh hari semayang awal jadi amalan. Rasul terakhir tak akan ada ganti. Peribadinya lah yang kekal jadi ikutan. Masya-Allah. Tapi pagi ni kalau kita nak cerita semua akhlak Nabi memang banyak. Akhlak Nabi memang banyak. Jaring puput merata-rata campak bilih ke dalam pukat keringlah laut menjadi tinta takkan tertulis semua akhlak Nabi Muhammad Nabi ni banyak akhlak mulia tawaduk, pemalu, sidik, amanah, tablik, patona, tabah, syukur, pemaah, bertakwa, istiqamah, ikhlas, khusyuk, zuhud, lemah lembut, sana, kona'ah, berani dan macam-macam cuma pada pagi ni kita ingin pekecikkan atau nak kecikkan skop perbahasan kita Salah satu daripada akhlak Nabi adalah Suka bersedekah Kata para ulama' dari ratusan sunah Nabi Ada tujuh sunah yang Nabi tak pernah tinggal Yang kalau kita umat yang sayang dia Kita kena buat tujuh amalan ini Pertama tahajud Nabi tak tinggal Kalau Nabi terlepas semayang tahajud Nabi kotak Artinya Nabi memang semayang tahajud yang kedua, Nabi tidak meninggalkan semayang jemaah di masjid Khusus untuk laki-laki, perempuan tidak Orang perempuan tempat terbaik semayang di rumah Di masjid boleh, tapi dia akan mendatangkan banyak perkara-perkara lain lah Anak-anak tak makan ke pun jadi susah kekakak Nenak musim terawih Suami buat 8 dia buat 20 Satu kerja nunggu atas motor dia habis semayang Kuat betul semayang isteri Suami dia duduk murah dah okay. Jadi dia pembuan semayang afzal di rumah Lelaki di masjid Yang ketiga Nabi sentiasa berada dalam keadaan berwuduk Ada air semayang Yang keempat Nabi beristighfar setiap masa Yang kelima Nabi jaga semayang doha yang keenam Nabi baca Quran setiap pagi ataupun setiap hari Dan yang ketujuh Nabi bersedekah tiap hari Sebab itu bagi kita umat Nabi yang cintakan pada baginda Seboleh mungkin kalau tak dapat ikut seratus peratus Tiru pun jadilah Dia beza ikut dengan tiru lain Ikut seratus peratus tak terikut Tak terikut Tuan-tuan sanggup ikut Nabi seratus peratus Tak sanggup Contoh, apa Nabi makan, tuan-tuan makan Kita perut nasi Nak makan cara Nabi Nabi makan buah kurma Tuan-tuan sanggup makan buah kurma hari Tak sanggup tak sanggup. Kurma ni kalau Nabi dia suka makan Kurma ajwa Kurma ajwa Nabi suruh makan sehari 6 biji Siapa makan 6 biji Kurma ajwa sehari Orang tu akan selamat pada kena seher Itu ada hadisnya Betul tapi kurma ajwa ni dia tak boleh makan lebih. Ajwa kalau makan terlampau lebih boleh botok kepala, gugur rambut. Apa sebab? 100 gram RM15 je gede. Jangan botok kepala kau beli. Baik tu. Sekiranya mana-mana pun kalau sponsor buah kurma tak pernah bagi ajwa. Betul betul. Kalau YBY kita botok sekali. Saya dulu jabatan kamu di Pekan, Parlimen Pekan masa tu yang Muhammad Dr. Seri Datuk Seri Najib lah. Jadi dia bagi kurma semua. Masjid surau ni. Parlimen Pegan. Tapi tak pernah hayat dia bagi ajwa. Ajwa mahal. Sekotok tu kat lima- lima ratus. Sebab itu orang balik umrah. Semua bawa balik kurma ajwa. Tapi ada nak beri korang? Tak. Ah. Dia sorok bawah kater. <tentuk> Tetamu datang dia bagi kurma. Bodo-bodo. Kurma ajwa tu beli di Madinah pun 100 lebih. Itu tara pegang janggutlah tu. Betul. Pegang janggut Pakistan tu dapatlah 120. Mahal. Ajwa, ajwa. Jadi ada sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut 100%. Tapi kita tiru sajalah. Maknanya Nabi makan kurma ajwa, kita makan nasi, tiru cara Nabi makan. Betul. Nabi makan ajwa tangan kanan, kita makan tangan kanan. Nabi makan baca bismillah, kita baca bismillah, meniru perbuatan Sama juga pakaian, nak pakai jubah semua macam harap, tak mampu kita kita kerja Kita ada pakaian kerja, ada uniform kerja, orang pergi kelawat ada pakaian kelawat dia Orang nak menyelam, ada pakaian menyelam dia Kita tak dapat 100% nak ikut serban jubah tiap-tiap hari Tapi tak dapat ikut, tak apa, tiru Tiru tak mana, Nabi tutup kepala, kita tutup kepala Nabi tutup aurat, kita tutup aurat. Pakaian tak mustahak, yang penting jangan sombong. Betul. Pakai jubah serban tapi mulut tak ada insurans, tak guna juga. Betul. Dia pakai macam kita tapi tawadhu. itu mustahak. itu yang saya maksudkan, Nabi ni tak dapat ikut, tak apa. Tiru pun jadi. Baitun Arab kata, "Wa tasyabbahu illam takunu mislahu, inna tashabbaha bi kirami falahun." Menirulah kamu Walaupun kamu takkan serupa Dengan yang ditiru Kerana meniru orang yang hebat Itu juga adalah kehebatan Betul. Nabi tak makan nasi Kita makan nasi silakan Tapi tiru cara Nabi makan Jangan mentang-mentang dapat duit banyak Makan western tak nak nyuap tangan kanan Kau orang kita mengada-ngada Duit lebih sikit makan western tak makan nasi Western order chicken chop Oh tak mudah lah Bila makan western nyuak tangan kiri Ngada-ngada Pisau tangan kanan gerpu tangan kiri Terangkat-rangkat tangan motor ni Wah wah wah Tengyuak tangan kiri Apa masalah Tak boleh ustaz ni protokol <tid> tak ada protokol Sunnah Nabi kanan makan tangan kanan Itu caranya Dulu orang Bukit Go time tengah banyak duit, saya dengar cerita lah, Western Somor katanya, ya? wah tak mudah lah. Cakap orang putih tak bergetih tapi makan Western. Ada budak Zenis cerita, tak tahulah siapa pe katanya orang sini datang ke Zenis, cakap order Western je. Ya pak cik nak makan apa? Ah bagi chicken chop. Chicken chop. Eh pak cik seorang lagi makan apa? Ah bagi saya chicken chop tapi tak nak ayam, tukar kambing. Kodok tu garu palu. <laughs> Rupanya lencau. Lengcau. Tapi tak apalah tak pandai. Cekok orang putih duit berkepuk. Wallet atas meja. Tak boleh duduk pun. Oh, Bek duit ni atas meja. Tuan-tuan yang -tuan bek duit atas luar. Dalam luar je sekarang. Punya lah tak ada duit. Boleh duduk ke? Dia ha. Allah kata sakit. Sakit punggung. Duit tebal. Itu cerita dulu lah. Cerita dulu ya. Silakan nak makan western ke. Nak makan nasi ke. Makan patin ke pakai apa saja tiru cara Nabi pakai kita nak apa lagi nak berpakaian, tak mesti oh, oh, saya pakaian sunnah dah, no such thing pakai baju Melayu pun ok, pakai baju kot pun okay, pakai tai pun ok tapi, tiru cara Nabi pakai contoh bila pakai masuk tangan kanan dulu Time pecat baju, buka baju, mula kankil benda, benda begitulah ingat saya cerita zaman Nabi Musa Zaman lebih Musa dulu, zaman Pira'un. Pira'un ni, dia ada satu tabiat. Tiap-tiap minggu dia akan buat panggil pelawak-pelawak buat persembahan. Macam Maharaja Lawak Mega jugalah, kurang lebih. Seminggu sekali dia panggil pelawak-pelawak Mesir buat persembahan. Masa itu, yang paling pelawak sekali atau raja kepada segala pelawak namanya Yoyo. Yoyo. Yoyo buat persembahan. Satu ketika Yoyo, dia buat persembahan, dia tiru cara Nabi Musa. Ah. Nabi Musa kan dia pernah campurkan tongkat jadi ular. Itu dalam surah Taha ayat 70. Nabi Musa campur tongkat, tongkat berubah jadi ular. Jadi Yoyo pun tirulah. Buat persembahan terpentar. Dia bawa tali, bawa tongkat. Dia campur tongkat dia, lepas tu campur tali, konon jadi ular. Melompat-lompat dia terkejut. eh. Jadi Piraun yang duduk di bawah tepuk tangan lah. Gembira, bagus. Kita bagi lima har Memang hebat betul Juri-juri semua tak ada komen Semua terbaik Persembangan minggu ni Persembangan terbaik Dipendekkan cerita Kan Piraun tenggelam dalam laut Seluruh bala tentera dia kejar Nabi Musa Termasuk yang mengejar ni adalah Yoyo Allah rekodkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 67 wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aghraqna min summa aghraqnal akharin kami selamatkan Musa dan rombongannya dan kami lemahkan yang lain. Dalam peristiwa itu Firaun dan bala tenteranya semua mati lemah di laut Mesir di laut merah. Nabi Musa dan kaumnya selamat. Tapi yang ajaibnya adalah dalam peristiwa itu, Yoyo tidak mati lemah. Orang jadi heran, kenapa Nabi, tanya Nabi Musa, kenapa Yoyo selamat dalam kejadian ini? Romongan ini semua mati. Jawab Nabi Musa, Allah bagi bantuan pada dia kali ini sebab penuh sekali dia tiru cara aku jalan. Kata Nabi Musa. Hanya kerana... Yo yo, tiru cara Nabi Musa jalan Allah muliakan hidup dia Akbar. Kita pagi ni kumpul Dengar cerita Nabi Niat nak tiru Nabi bukan kerana nak buat lawak Bukan kerana nak menganjing Tapi kerana cinta pada Nabi Agak-agak apa Allah akan bantu kita Moga keberkatan Yo yo tu dia tiru sebab nak menganjing Kita tiru Nabi makan sebab nak pahala Kita tiru Nabi cara berjalan Sebab nak dapat berkat Sudah pasti lebih besar pahalanya lagi Allahu Akbar. Allah terima kasih ustadz. Syukran jazakumullah khair. Ustadz Badri Allah ya. dan apa yang disampaikan oleh ustadz Badri ini masya Allah ya guys ya. Jadi kisah pelawak di zaman Firaun bernama Yoyo. Dia untuk apa ya namanya ya Membuat lawakan seperti itu Meniru jalannya Nabi Musa Tapi Allah selamatkan Beda halnya dengan orang-orang yang lain Tentara-tentara Firaun Dan Firaunnya juga dimati lemaskan Di dalam Laut Merah seperti itu Ini oh, Baru Fresh banget guys Saya baru mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Badlisya Alauddin ini ya Tentang pelawak yang ada di zaman Firaun Apakah teman-teman juga sudah mengetahui Atau baru mengetahui seperti saya Silahkan komen di bawah Dan semoga video ini dapat menjadi Tambahan keyakinan kita Dan juga kecintaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Tiru apa yang Diajarkan oleh Rasulullah SAW Kalau boleh ya ikuti Ya teman-teman sekalian, kalau kita boleh mengamalkan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahuwataala, mengamalkan apa yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita jalankan selagi kita boleh ya kan. Tapi kalau tak boleh ya kan, kita mengikuti, meniru ya. Macam mana Nabi Muhammad SAW makan, macam mana Nabi Muhammad SAW jalan, macam mana Nabi Muhammad SAW ya sopan kepada orang yang lebih tua, sayang kepada kepada yang lebih muda macam itu Kita kena menirunya Macam mana bagi Nabi Muhammad SAW InsyaAllah keberkahan akan ada pada kita Dan orang saja yang menghardik Nabi Musa alaihissalam Hanya meniru saja untuk menjadi lawakan seperti itu Allah swt selamatkan apalagi kita yang penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa guys untuk like, share, komen, dan subscribe nya di channel ini dan juga di tazkirah Ustadz serta channel official daripada Ustadz Badlishah yaitu Badlishah Alauddin Official guys. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullah wa barakatuh.